Suatu ketika di sebuah desa yang jauh, hiduplah seorang petani kaya bernama Lukas. Lukas adalah orang yang sangat baik hati dan murah hati. Tetapi karena manajemen yang ceroboh dalam urusan dan pekerjaan amalnya, ia mulai kehilangan kekayaan. Lukas selalu berdoa untuk mempunyai seorang anak di masa hidupnya yang kaya. Tetapi saat itu Tuhan tidak mengabulkan permintaannya. Sekarang setelah dia menjadi sangat miskin dan tidak punya apa-apa untuk dimakan, istrinya melahirkan seorang putri kecil yang cantik. Lukas dan istrinya tersenyum untuk pertama kalinya Sambil memegang putrinya Lukas tiba-tiba merasa sedih dan mulai bertanya-tanya Aku bingung bagaimana aku akan menjaga malaikat kecil kita ini Dan oh pembaptisan, apa yang akan aku lakukan Sayang, bawa dia Aku akan pergi dan menemukan ibu baptis untuk bayi kecil kita Dia buru-buru pergi ke istri seorang pekerja yang tinggal di dekatnya Dan memintanya untuk menjadi ibu baptis bagi anaknya Wanita itu menolak, karena dia tidak berpikir itu akan bermanfaat baginya dengan menjadi ibu baptis untuk anak dari seorang yang semiskin Lukas. Merasa kesal, dia kembali ke rumah. Kau tahu Lukas, apa yang terjadi pada seorang pria yang telah menyenyakkan hartanya? Sementara kita kaya, dan wali kota itu sendiri adalah teman kita. Tapi sekarang dia tidak akan membantu kita, lupakan dia. Bahkan istri burung tidak akan membantu kita. Lukas, aku mohon, pergilah ke tetangga lama kita, istri dari penjaga istana, Roswood dia kaya dan aku yakin dia tidak akan lupa bahwa aku adalah ibu baptis bagi anaknya Pergi dan tanyakan padanya apakah dia akan miliknya, membantu Dan akhirnya tiba di rumah itu Di sana dia disambut oleh Roswood. Tetangga, istriku mengirimkan salam dan memintaku untuk memberitahumu Bahwa Tuhan telah memberi kami seorang anak perempuan kecil Yang istriku ingin kau pegang Di hari pembaptisan Lukas yang terkasih, tentu saja aku harus melakukan ini untukmu Tetapi ini adalah masa yang sulit Saat ini seseorang membutuhkan setiap sen Dan akan dibutuhkan banyak untuk membantu pengemis miskin sepertimu Kenapa kau tidak bertanya pada orang lain? Dan kenapa kau memilih aku? Jika aku sebaik dulu seperti yang kau lakukan Aku akan menjadi miskin sepertimu sekarang Lukas menunduk dan tanpa menjawabnya berjalan pulang dengan berlinang air mata Kau tahu istriku tersayang, ternyata itu seperti yang aku kira Tapi jangan berkecil hati Aku akan membawa anak itu ke pembaptisan, dan orang pertama yang aku temui akan aku jadikan ibu baptis. Rawat, ia baik-baik. Nenek, apakah kau ingin menjadi ibu baptis untuk anakku? Hmm, aku? Ya, dan dengan demikian, ia memutuskan untuk bertanya kepada orang pertama yang ia temui. Oh, aku mau untuk menjadi ibu baptisnya. Kemarilah, berikanlah aku, gadis kecil, itu ke tanganku. Wanita baik, gereja itu, dan melihat pastur akan pergi. Mereka segera mendatanginya, dan Lukas menjelaskan semuanya kepadanya. Pendeta itu merasa sangat kasihan pada bayi itu, dan memutuskan untuk membaptis itu. Dan bayi perempuan itu bernama Mariska. Mariska, nama yang sangat cantik. Setelah upacara, wanita tua itu mengeluarkan dukat emas dari sakunya, dan memasukkannya ke pakaian Mariska. Baptisku, kau akan memiliki cukup untuk membawanya dengan benar. Dia akan membuatmu selalu bahagia Dan saat dia dewasa, dia akan menikah dengan bahagia Sekarang, pergilah Tetapi ketika Mariska mulai menangis Dia diingatkan untuk berjalan pulang Siapun, saat... saat itu, Lukas masuk Jangan menangis lagi, sayang Ini Mariska kau kecil Kau betapa ibu baptisnya itu sangat baik Maria segera bangkit Dan menarik keluar tidak hanya satu Tapi segenggam penuh duka Dan dalam kegembiraan, dia menjatuhkannya semua kelangsung sekarang izinkan aku memberitahumu dari mana itu berasal. Lukas menceritakan seluruh kejadiannya kepada istrinya. Dan kemudian mereka berdua mulai mengambil dukat dari lantai menjadi setumpuk besar. Maria, wanita itu pasti malaikat yang membantu kita di masa-masa sulit. Tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku akan pergi ke rumah tetangga itu dan meminta untuk menukar. Lukas dengan cepat menyembunyikan semua uang di peti dan mengambil satu dukat dan meninggalkan rumah. Aku memberitahu Rosud bahwa anak kita menerima segenggam dukat sebagai hadiah pembaptisan. Ketika matahari terbit pada hari berikutnya, Lukas berangkat ke kota, dan Rosud yang telah menunggu waktu yang tepat mengambil keuntungan dari ketidakhadirannya. Dia mengunjungi Maria untuk mencari tahu lebih banyak tentang dukat itu. Tetangga terkasih, berkat Tuhan telah datang ke rumahmu bersama anak itu. Oh, kalau yang kau maksud adalah hadiah pembaptisan, itu tidak terlalu banyak. Namun, semoga Tuhan membalas wanita baik itu yang menjadi ibu bapak. Dalam perjalanannya kembali, Roswell berhenti untuk memberitahu teman-temannya tentang kekayaan yang baru ditemukan Lukas. Sementara itu, Lukas kembali dengan perabotan dan tempat tidur bulu dan juga lebih banyak makanan. Dia juga membeli kembali tanah lamanya dengan ternak dan peralatannya. Dia mulai bekerja dengan tekun dan mempraktikan semua pelajaran yang diajarkan pemisku itu. Bahkan dengan kekayaan, sukacita sejati, dan terbesar mereka adalah pasukan mereka. Mereka menggunakan uang itu dengan bijak dan tetap kaya selamanya.